Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk selalu mengabarkan dan tentu yang ngasih kabar-kabar baik dan terus semangat memberikan kejutan spesial dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 Baiklah persahabat, seluruh manapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kita flashback dulu nyi persahabat ya ke momen di mana bunda Leslie kejuara saat duet bareng dengan Pavafield dan menyanyikan lagu Terelie atau rindunya hatiku. Masya Allah banget yang persahabat ya. Ini sih tentunya membuat kita semakin kagum, semakin bangga. Duet Lesti dan Vildan memang tak pernah gagal. Mereka selalu menyuguhkan tentunya Vildan yang sangat luar biasa. Momen ini pun diripos oleh akun dunia underscore Leslar. Simak di kalimat caption yang dituliskan. Duet Vildan. Emang gak pernah gagal Walaupun dadakan Tapi nya masih nyes di hati Inilah yang dinamakan juara nih, persahabat, ya Kita kagum, kita bangga Mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa dan Selalu menyuguhkan karya-karya terbaiknya Amin Dan berikutnya persahabat Kita simak juga Ini ada momen sidukkan hasil mulung Persahabat ya. sisa semalam Disimak di mana yang lain persahabatnya duduk berjarak dan kita tentunya fokus dengan idola kesayangan yang duduknya selalu berdampingan Masya Allah persahabatnya perhatikan tangan Bil, Papa Bilar yang selalu siap siaga untuk tentunya menjaga Bunda Lesti Kejora Aduh luar biasa banget ya semakin bangga gemas melihat hubungan Lesti dan Rizky Bilar momen ini pun di oleh akun mr.mrs.mrb disimak juga di kalimat caption yang dituliskan semua kursi orang berjarak ya kalau pandanya abang fatih mana bisa, tapi warga Konoha suka, masya Allah banget kang wucin, bersahabatnya kalau gak nyentuh bininya, gak afdol ini si cute banget ya pasangan yang selalu romantis masya Allah, mudah-mudahan langgeng bahagia untuk rumah tangganya amin dan untuk kabar berikutnya, persahabatan ada kabar terbaru di sore hari ini. Ini juga kabar yang sangat luar biasa membanggakan dan membahagiakan warga Kurohat. Disimak di hal aku Leslar, Anuskorsi. Ini ada sebuah doa yang dipanjatkan dari salah satu sahabat Leslar yang tentunya pergi umroh. Ini doa terkhusus untuk Lesti Rizky Bilar, keluarga besar. Ini luar biasa banget. Mudah-mudahan doa baiknya persahabat ya. Diijabah, apalagi ini doa langsung di Tanah Suci. Kita simak di slide kedua. Alhamdulillah saya sedang umroh, saya selipkan doa untuk keluarga leslar Masya Allah banget ya, semoga semuanya lancar Kita doakan nih untuk yang mendoakan juga Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan tentunya dikabulkan Dan semoga umrohnya berjalan dengan lancar, amin Masya Allah banget ya, disimak juga nih di kalimat caption yang dituliskan Amin ya Allah ya Rabbul Alamin, masya Allah. Boleh minta diaminkan gak plan, saudara kita ada yang sedang Umroh, semoga semua doa yang beliau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan beliau pun selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah, masya Allah banyak ya. Inilah tentunya doa terbaik yang selalu diberikan oleh para sahabat Leslar. Ini langsung dari sahabat kita semua, saudara kita semuanya. Di Tanah Suci yang mendoakan keluarga Lesti dan Rizky Billar Kita aminkan persahabat ya Semoga doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Berikutnya juga persahabat ada info dari Indosiar mengenai acara aksi Indonesia 2022 Untuk men yang menanyakan Lesti Kejora di acara aksi Kali ini persahabat hari Senin tanggal 18 April 2022 Pukul 02.00 WIB akan hadir acara aksi tetapi Idola kesayangan kita Bunda Leslie Belum bisa hadir di acara Aksi Indonesia 2022 Di Indosiar Tetap kita doakan, tetap kita support ya acara-acara Di Indosiar, semoga tetap Indosiar selalu Menjadi TV yang banyak Diminati oleh banyak orang Amin, dan selanjutnya Para sahabat kita simak juga Ini ada momen spesial Yang diunggah oleh Bang Afdal Yusman Momen ibu udah tercinta foto barang Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah Luar biasa banget ya Melihat kebersamaan Lestlar dan ibunda Bang Afdal dan Bang Afdal juga Ini menuliskan sebuah kalimat Makasih buat dedek Lesti dan Rizky Bilar Udah datang ke acara reunian Akbar Gentabuana Kita salut ya kepada idola kesayangan kita Dengan siapapun Tetap merangkul Tetap humble Masya Allah The best nih Lesti dan Bilar berikutnya persahabat kita simak juga di unggahan terbaru Leslar Entertainment ini baru saja memposting foto Papa Bilar aduh pilih mana nih persahabat ya edisi nongkrong atau edisi olahraga waduh Persepet ya, pasti warga Konoha milihnya dua-duanya ya Karena dua-duanya ini membuat bangga dan membuat pastinya bahagia Leslar Lovers Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di sore hari ini Total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di sore hari ini